bertempat di arena panjat tebing buatan kompleks stadion Manahan, Solo. Para remaja disabilitas netra dan daksa melakukan latihan panjat tebing. Mereka memulai dari memasang harness sebagai sarana pengaman Dimulailah latihan pemanjatan dinding vertikal Dengan meraih poin-poin yang terpasang kekuatan tangan dan kaki mereka berusaha menaklukkan sebuah tantangan Saya Juliana Irastutim, usia 17 tahun. Uh, saya mengalami ketonan netraan karena uh, penyakit kanker mata. Uh, saya ikut panjat tebing karena tertantang aja sih sebenarnya. Jadi kayak uh, tertantang ingin bisa uh, panda gitu loh. Di sini kamu geser. Dengan penuh perhitungan ah, dan kehati-hatian, iya, mereka berusaha meraih iya, prestasi. Pijakan maupun tangannya itu sama, ya. terus sampai atas, oke? Okay? Ya, nggak usah buru-buru ya. ya. Dua keselamatan dan ketelitian sangat diutamakan dalam latihan puluh tebing. Selain itu juga tekad dan semangat sangatlah berperan untuk mencapai prestasi. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, share, dan subscribe.